Sendiri, istilahnya. Jadi, ini nanti bukan saya pemaparan saya di sini. Ini bukan untuk menggurui. Saya mohon maaf sekali, bukan untuk menggurui, karena ini adalah tugas kami sebagai calon guru pembera Jadi, ini juga sangat berguna bagi pemain laut. Uh, insya Allah, pasti akan meng, uh, melakukan hal ini serupa juga. Jadi nanti kalau misalkan Ada beberapa teori yang saya sampaikan uh, Itu sekedar Apa yang sudah saya Baca Dan apa yang sudah saya paham Selama menjadi calon berikutnya. Baiklah uh, Ini adalah tugas Dari modul satu titik Bapak Ibu, jadi tentang aksi nyata budaya positif. Jadi seperti yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, saya ingin eh dulu. Selamat ya Bapak Ibu guru Baru -baru. Saya ulangi lagi. Selamat ya Bapak Ibu guru bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan jadi tumbuh-tumbuhan seorang petani yang menanam padi di sawah jadi agar padinya itu tumbuh baik boleh padinya bisa mengeras sehingga nanti menghasilkan uh, sesuatu yang memuaskan jadi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang petani itu biasanya sebelumnya menuai benih itu di tempat yang bagus di mana airnya cukup kondisi tanahnya juga bagus itu yang harus dijaga kemudian membasmi ulat-ulat atau serangga yang menghampiri mencoba membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman jika sudah menanam padi Apakah bisa tanaman itu berubah Menjadi jagung Misalkan Bapak Ibu Tidak bisa Jadi itu tugas kita sebagai guru Harus Mengerti Kodrat anak itu bagaimana Jadi kalau memang Dengan seoptimal mungkin bisa menguasai dengan kemampuan mereka. Jadi kita harus bisa membasmi ulat-ulat ini. Kira-kira Pak Ipo, adakah ulat di sebelah kita Pak Ipo? Tidak ada. Tidak ada. Kalau penyakitnya ada nggak Pak Ipo? Seramunda. Oh, da -da. alhamdulillah kalau gitu. Berarti kita tinggal memberikan pupuk yang baik untuk kita berarti burung diajari terbang, ah. dia betul. Kalau burung diajari terpa kalau ikan terenam, tapi kalau tanaman, berarti harus menjaga. Uh, jadi dengan demikian itu seperti yang akan tadi, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan positif jadi lingkungan positif itu semuanya warga sekolah dari siswa, guru, kepala sekolah kemudian kantin juga kemudian e, bapak kebun semuanya yang berada di sini lingkungan sekolah jadi kita harus bisa menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik sehingga akan menjadi tumbuh karakter-karakter baik dari warga sekolah Jadi kalau misalkan hanya satu unsur saja yang mencoba menciptakan lingkungan baik Kira-kira hasilnya bagaimana? Hanya bagian saja, sebagian saja? Bisa baik, cuman mungkin butuh kerja ekstra jadi, eh, kolaborasi itu sangat penting, ya, Bapak Ibu, untuk menciptakan lingkungan positif, apalagi di sekolah kita. Jadi, kalau misalkan hanya paksa saja di sekolah kita ini, ya, yang membersihkan lingkungan juga kita eh, kesulitan Kalau kita tidak mencoba mengerahkan siswa kita dan menyadarkan mereka untuk menjaga lingkungan. saat ini sudah saya papah di depan bagaimana suasananya bagaimana baik kok saya ingin pembagian ini biar kendara, baik Pak Ibu kasih teringatkan hati sama baik kok ya baik, baik terima kasih Bu Evi ini dari materi ini Mari Bapak Ibu kita coba Amati dengan sekolah kita yeah. Kemudian poin yang pertama Bagaimana suasananya Alhamdulillah Alhamdulillah Di sebelah kita ini Sangat-sangat terbangun Modal nantinya untuk memajukan sekolah kita ke depan, dan selalu terdepan menjadi sekolah favorit yang ada. yang menurut saya interaksi antara anak-anak ini termasuk kondusif jadi mereka jarang kita temukan berbagai permasalahan terkait dengan kenakalan remaja terkait dengan apa itu pelanggaran-pelanggaran yang berbenturan dengan dengan norma di masyarakat atau perundang-undangan dan ini merupakan modal besar bagi sekolah ini untuk lebih maju terkait dengan kualitas anak anak sehingga kita jarak menjumpai kasus anak bertengkar dengan temannya serelas atau antar sekolah ini sudah sekian tahun jarak kita jumpai saya di sini 13 tahun belum pernah ya yang kedua terkait dengan isu-isu kekinian yaitu bullying Alhamdulillah sekolah ini uh, tidak ada misalkan senior kelas 9 meng, uh, melakukan bullying kepada Kelas 7 Baik terkait dengan fisik Ataupun dengan Status-status keluarganya Dan Ini sensitif sebetulnya Bullying ini Dan kita punya satu modal Bahwa sekolah ini Tidak ada kasus Bullying Sehingga insya Allah Menjadi dua modal Besar untuk mengembangkan potensi anak-anak untuk meningkatkan kemampuan anak-anak. Terima kasih. Terima kasih Pak Minahur. Sangat uh, menginspirasi sekali bagi saya bahwa memang anak-anak kita Alhamdulillah kita hidup di lingkungan uh, pedesaan yang dimana kultur budayanya masih sangat kuat Jadi kita tidak perlu bersusah payah untuk mengajari budaya seperti Sobat santun Karena kita hidup di daerah yang memang kultur budayanya masih sangat, sangat kuat Dan itu memang diperlukan sekali Jadi kita harus dalam mendidik, dalam menuntun anak-anak Kita harus mengenalkan bagaimana Kultur budaya di sekitar kita seperti itu, jadi mengenalkan kultur budaya itu bisa juga dengan melibatkan tokoh-tokoh e, masyarakat yang sering kita lakukan, misalkan mendatangkan e, ketua komite sekolah yang merupakan tokoh masyarakat di sini, atau mungkin mendatangkan. Saya kira itu yang tampil uh, apa namanya ya memang ditampil benar-benar terjadi di uh, lingkungan sekolah kita Bu Yeni. Terima kasih. Terima kasih Hariman atas uh, sharingnya. Uh, saya kadang -kadang saya rasa Bapak Ibu guru setuju dengan apa yang sudah diungkapkan oleh Pak Hariman. Uh, selanjutnya untuk poin yang Bagaimana guru menyapa murid? Uh, moga siapa yang bisa bertemu? Baik, Obode. Oh, saya berpendapat bagaimana guru menyapa murid. Kalau kebiasaan saya adalah ketika kita bertemu dengan anak-anak didik kita. Kita akan bertanya dulu bagaimana kabarmu hari ini Karena dengan kata itu akan mengantarkan kita menjadi lebih dekat dengan anak-anak Bagaimana kabarmu hari ini nah? Kemudian kita akan lanjutkan dengan apa yang sedang kalian kerjakan Dari perbincangan ringan seperti itu kita bisa masuk lebih Uh, dekat lagi dengan anak-anak Bagaimana kabarmu di rumah Apa pekerjaan ibu Ayahmu dan sebagainya Berapa adikmu Berapa saudaramu dan sebagainya Dari itu Kita akan lebih dekat Dengan anak-anak Apalagi dengan anak-anak yang Memang menjadi Kita menjadi uh, Wali uh, Menjadi wali kelas di kelas itu jadi dari sekian anak itu kita bisa tahu ketinggalnya di mana, kemudian pekerjaan banyak dan sebagainya. Dan, misalkan saya contohkan keadaan anak didik kita yang tidak masuk misalkan ada beberapa hari kemudian di itu kita bertemu maka karena kedekatan kita dengan Anak-anak kita, anak-anak didik kita, kita bisa berkomunikasi dengan akal. Kenapa, Nak? Kamu beberapa hari tidak masuk, ada apa dan sebagainya. Jadi, sangat penting bagi kita sebagai pendidik untuk berkomunikasi lebih dekat. Dalam artian, kita bisa me, uh, memberikan bagaimana. Cara kita berkomunikasi yang baik dan bagaimana kita dapat informasi melalui mereka tentang keluarga mereka, tentang kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan tentang pergaulan. Dari itu, kita bisa menemukan, oh, si A itu seperti ini, si B itu seperti ini, cenderung emosi atau cenderung lebih tertutup dan sebagainya. Karena itulah keragaman uh, apa anggota di sekolah yang seperti itu ada pendek ada siswa. Begitu menurut saya Bn. Terima kasih. Terima kasih Pak Medi. Sangat uh, luas sekali ini pemahamannya. Uh, kalau saya sendiri saya cerita bagaimana gurunya Pak jadi, kalau guru matematika itu kesannya sedikit kaku. Jadi, jujur saja, saya kalau nyapa murid, menyapa murid, saya tidak sampai seperti Bang Mahdi. Jadi, bagaimana pekerjaannya tidak? Karena mungkin saya agak sedikit, itulah mengapa saya harus belajar-belajar lagi. Karena saya kalau ketemu murid, yang ditanya itu. Tugasnya mana? Kamu kok belum lontok nah, Itu, Itu yang sering, yang masih sering saya lakukan Dan ini masih perlu banyak belajar lagi Jadi uh, suatu, suatu hari saya pernah uh, menyampaikan istilahnya ya Karena salah satu siswa kelas 9C yang, uh, yang rumahnya di Pantang Baras Dekat dengan rumahnya Pak Rudy Jadi memang kebetulan anak ini sangat, sering kali waktu saya tidak masuk jadi saya tanya Guto e, namanya Asbi Asbi, Kamu kenapa kau sering enggak ada Ketika waktu pelajaran matematika Dan Asbi pun langsung menjawab Bu saya tidak punya Uang untuk beli bensin Nah, Dengan jawaban itu Saya langsung Tidak memperpanjang jawaban Jadi saya Hanya menyarankan oke okay, Kalau seperti itu Berarti silakan. Kamu mencoba untuk bekerja sama dengan temannya untuk agar tidak ketinggalan materi, seperti itu. Uh, selanjutnya, bapak ibu, uh, mari kita amati, uh, kita coba amati juga bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid. Nah, ya, bu susi sangat pengalaman sekali. Ya terima kasih. Nih, anak guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antara murid. Ya, bagi saya. Bagi saya itu guru. Sana atau budaya yang berkembang di sekolah kita saat ini secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia, atau nilai-nilai yang sekolah kita anut atau yang kita yakini. Jadi, kita punya nilai-nilai, punya ciri khas tertentu jika dibandingkan dengan sekolah lain, terutama yang berada di daerah dataran rendah di daerah pantura. Kita berbeda. Jadi, untuk itulah untuk menciptakan lingkungan positif agar terbentuk sudah, uh, suatu budaya positif, maka proses perjalanan pendidikan itu yang harus kita jalani, karena merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Jadi, seorang pendidik merupakan pemimpin pembelajaran. Siapapun itu, semuanya menjadi pemimpin pembelajaran, meskipun kita mungkin awalnya menjadi seorang guru sulit sekali untuk mengelola kelas tapi mau tidak mau kita harus belajar untuk menjadi pemimpin pembelajaran jadi suatu lingkungan itu yang aman dan nyaman itu akan memberikan kesempatan kepada murid kebebasan untuk berproses belajar membuat kesalahan juga Belajar lagi setelah lebat kesalahan Sehingga Mampu menerima dan menyerap Suatu pembelajaran Jadi kalau misalkan ada siswa Yang berbuat kesalahan Itu wajar Bapak Ibu Jadi karena mereka Masih belajar Kita pun juga sebagai pendidik masih Belajar Jadi mungkin kita harus mulai Mengganti paradigma kita Yang kadang terkadang Ketika ada siswa melakukan Kesalahan Secara tidak langsung kita langsung uh, Mencet Bahwa kamu seperti ini, seperti ini Sehingga anak tersebut menjadi Minta seperti itu Kemudian Selama seseorang Jadi kalau misalkan kita Seseorang mendam, melakukan kesalahan Kemudian kita uh, Membutak atau jadi jika seorang itu merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya tidak nyaman, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Jadi itu kalau menurut teori yang sudah kita pahami. Jadi salah, -salah, salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan, dari menghilangkan atau itu kita cabut dan kita hilangkan sehingga gangguan-gangguan itu tidak menghalangi proses pembelajaran dan bisa terus mengembangkan potensi seperti itu. Selanjutnya, mari Bapak-Ibu kita bayangkan sejenak bagaimanakah sekolah impian kita, bagaimanakah sekolah impian kita? Mau jadi mau seperti apa sih murid kita, kemudian bagaimana, jangan takut, sen? Uh, boleh, minta pendapatnya, Bu Epo? Ya, ya, terima kasih Bu Enyi kesempatannya, kalau menurut saya pribadi saya pengennya, oh, dari SMP satu puluh itu bagus dari segi semuanya, karakternya dan pengetahuan yang wajar. Terima kasih, termasuk dari antaranya, yang, Untuk Bayu Yudi, mau Bayu bagaimana? Bapak untuk pendapat saya bahwa ada siswa yang masih kekurangan duit tapi mohon jalan keluarnya bagaimana biar mereka semua dapat ilmu yang sama dengan yang lain itu ajaudem jadi pak yati uh, yang saya ungkapkan tadi sedikit tentang uh, seperti hati yang rumahnya uh, medannya sangat jauh ya jadi terkendala jadi bukannya sebenarnya anaknya bukan tidak ingin masuk tetapi dalam persis uh, dan biaya uh, uh, mungkin saya tanya sebagai bapak kesesuaan uh. Benar, kasih baik bapak ibu mari bapak ibu kita bayangkan sejenak bagaimana sekolah impian kita Bapak Ibu, kalau kita disuruh membayangkan, karena sekolah itu adalah rumah kedua kita selain kita dengan keluarga di rumah, maka kalau kita berbicara sekolah impian, tentunya banyak indikator dan variabel yang harus kita munculkan di sini. Paling tidak yang pertama untuk menunjang segala sesuatu dan lancarnya sebuah pembelajaran di sekolah minimal sekolah itu harus memenuhi seluruh infrastruktur dan alat-alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran itu yang pertama kemudian yang kedua bagaimana kita bisa kangen datang ke sekolah ini kita harus menciptakan sebuah suasana di tempat kerja itu yang nyaman, humble, dan hangat supaya kita tidak enggan datang ke tempat kerja kita kalau di tempat kerja kita sudah ter sebuah situasi yang begitu menegangkan saya yakin bapak ibu tidak isi going untuk berangkat ke sekolah pasti di perjalanan itu berat maka dari itu suasana di kantor itu juga sangat menentukan bagaimana Sekolah ini, kedepan bisa maju dan bergerak Kemudian, karena sekarang literasi itu menjadi sebuah kegiatan yang sifatnya Farutul Ain Bisa dibilang begitu ya Maka kita harus punya lingkungan sekolah yang bersih, indah Rapi dan menyenangkan supaya anak-anak bisa tenang, belajar dan berliterasi di taman-taman nantinya yang juga berbanding lurus dengan kejernihan pikiran dari anak-anak. Bayangkan kalau tempat kita sudah kotor, kemudian tidak nyaman untuk ditempati siswa, saya yakin tidak menjadi sebuah lingkungan sekolah yang menyenangkan bagi anak-anak. Selanjutnya bagaimana kita juga bersinergi dengan masyarakat. Ini sangat penting. Mustahil sekolah ini bisa menjadi luar biasa tanpa peran serta dari masyarakat. Kita Bapak Ibu guru, tuan yang memisihlinya berdekatan dengan tempat tinggal siswa juga harus nantinya membangun komunikasi yang baik dengan tokoh-tokoh masyarakat kemudian pejabat-pejabat setempat atau bahkan wali murid dan donatur kenapa donatur? sekolah negeri kalau mengandalkan biaya yang dari negara rasanya, ya begitu-begitu aja yang begini nanti jadi wacana Bu Irmi tidak ada actionnya tanpa kita punya kekuatan finansial yang kuat bagaimana untuk menciptakan sebuah sekolah dengan finansial yang kuat kita harus memaksimalkan peran serta masyarakat untuk semua satu misi satu visi membangun sekolah mungkin sekolah seperti itu earning dari saya mungkin mbak lampa mau menambahkan ada tambahan mungkin belum atau nanti sekarang. terima kasih banyak <tuh> Jadi lingkungan apa, lingkungan sekolah impian apa yang saya harapkan Tentang siswa juga Kalau untuk sekolah tadi sudah sangat-sangat banyak di oleh Pak Ibu, UEFA Eva dan Pak Yudi Tapi satu hal yang ingin saya utarakan Impian apa sekolah yang tertuju pada siswa Lingkungan apa sih yang saya harapkan ada di sini yaitu siswa kita bisa mempunyai kebiasaan yang sangat-sangat bisa dibilang pertama bertumpu kepada agama atau bertumpu kepada kebiasaan-kebiasaan yang sekiranya itu mencerminkan bahwa kita itu mempunyai sebuah kepercayaan yang kuat terhadap agama kita. Salah satu contohnya adalah ibadah. Yang kedua, kebiasaan mengucapkan salam dan membalas salam Ketiga, sholat dua Keempat, bagi saya hafalan-hafalan surat kecil surat pendek dan doa doa bahasa ini Yang kedua, seperti yang saya ampuh sekarang bahasa Inggris Saya juga punya impian bahwa suatu saat nanti Mungkin dalam waktu-waktu dekat atau beberapa tahun lagi Anak-anak sudah bisa minimal menggunakan percakapan bahasa Inggris Sederhana sehari-hari Kalau untuk sekarang Alhamdulillah Setiap kali anak-anak bertemu saya minimal saya ajarkan Kapan waktu yang tepat untuk menggunakan greeting Good morning, good afternoon, dua ini saja Lalu bagaimana caranya menggunakan kata-kata emas seperti Thank you, sorry, please And kreatif salam tadi Jadi dua itu saja yang saya inginkan untuk selebihnya bisa dihubungkan sama-sama. Terima kasih. Terima kasih para mantan um, Jadi ini adalah impian saya yang saya coba buat menjadi calon gubernur Gegera. Uh, mungkin masih banyak yang perlu diperbaiki. Yang pertama Soal berjamaah dan kegiatan keagamaan yang dikabulkan oleh para malaikat. Kemudian siswa saling berkolaborasi, saling menghargai untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian siswa terus melatih kemampuan diri dan berprestasi. Itu impian saya. Kemudian berbudaya luhur dalam berinteraksi dengan Orang lain. Itu yang sangat penting karena perkembangan teknologi itu sangat mempengaruhi sekali. Kemudian bijak dalam menganalisa informasi baru dan tepat dalam memutuskan sesuatu. Kemudian yang terakhir adalah mampu memodifikasi berbagai pengetahuan yang sudah diterima dibaca dengan sangat baik. Itu iman-iman keimajinasi Iman, saya tentang siswa desa benar-benar satu ujian Kemudian dari budaya positif Jadi dari yang sudah kita paparkan tadi ada beberapa budaya positif ada beberapa teori yang mendukung dari budaya positif yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal kemudian yang kedua teori motivasi Hukuman, penghargaan Dan restitusi Kemudian yang ketiga Keyakinan kelas Keempat, kebutuhan dasar manusia Dan dunia berkualitas Kelima, posisi kontrol Dan keenam adalah segitiga restitusi Disiplin positif Dan nilai kebajikan universal Jadi Bapak Ibu mari kita Mari kita coba mengepalkan salah satu tangan kita Dan kita membayangkan Kita bayangkan isi dari kepala yang kita di, di dalam tangan kita itu ada sesuatu yang sangat berharga Sangat berharga Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan sendiri uh, Yang ingin saya tanyakan Jika ada seseorang yang mencoba merayu atau bisa mengerti atau menggunakan cara lembut Atau cara kasar Yang ingin eh, Membuka kepala tangan Ingin mengetahui Kira-kira apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu Membukanya apa tidak Pernah. Tidak iya, yeah, karena kita harus tahu apa tujuan orang itu membuka kebalan tangan kita Bitu. kalau Pak Bedi, kira kira kepalan tangan tadi dibuka apaan? Hmm. Dibuka. dibuka berarti sesuatu yang ada di kepalan tangan Pak Bedi ada sesuatu yang sifatnya bisa sharing dengan orang lain iya, betul sekali jadi, uh, ini merupakan Kontrol kita, jadi kontrol eh, Siapa yang mengontrol kita itu terserah eh, apa, Tergantung kita apa? Dan kondisinya bagaimana Jadi kalau misalkan Sesuatu itu Bisa kita sharing Dengan orang lain mungkin bisa kita Mudah dengan membuka Jadi kalau memang tidak Atau sifatnya mungkin pribadi Jadi sebaiknya kita terus Mempertahankan kepala tangan kita Itu Bapak Ibu Jadi apa yang saya sampaikan tadi tentang kepala tangan berkaitan dengan uh, teori kontrol. Jadi Stephen Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit sedikit, jadi ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu sha Nah, di situ harus ada disiplin yang kuat, dan sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin. dan Yaitu, kita sendiri yang mewajibkan kita dengan stres kerasnya tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. dan aturan demikian itu harus ada Di dalam suasana yang merdeka Jadi suasana merdeka Kalau tidak ada batasan-batasannya Juga berbahaya -bahaya. Kemudian Kemudian Dia Dalam bukunya Mr. Steering School Disiplin Menyatakan bahwa Arti kata disiplin dari bahasa Latin yaitu disiplin yang artinya belajar jadi disiplin itu belajar Jadi kalau tidak nyaman memang benar tidak nyaman karena kedisiplinan itu perlu belajar belajar belajar cuman <tik> kemudian untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka secara utamanya adalah disiplin jadi disiplin itu bisa muncul sebaiknya disiplin jadi, tidak perlu lagi uh, membutuhkan orang pihak luar untuk mendisiplankan kita. Itu tujuan utama disiplin yang sudah uh, sudah benar. Jadi, lanjut, kemudian nilai-nilai kebajikan. Jadi, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan, berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal kemudian jadi beberapa teori menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki tujuan jadi setiap individu jadi ada punya tujuan kemudian mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dilak, seseorang maka motivasi intrinsiknya itu akan terbangun. Jadi kalau seseorang itu sudah uh, merasa dirinya sadar diri bahwa harus disiplin itu sudah muncul dari dirinya sendiri tanpa perlu harus uh, mendapat didisiplinkan oleh dari pihak luar seperti itu. Kemudian nilai-nilai sedangkan nilai-nilai kebajikan yang Tujuan dari pendidikan di Indonesia ini Sudah tercantum Dari profil pelajar Pancasila Jadi Sebagai teladan bagi murid-murid kita, karena kita percaya bahwa tindakan sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid. Nomor berapa ini? Nomor 3 betul. Semoga kita semua istiqomah, untuk mengutip dan terus jauh. Terus lanjut. Kalau hukuman konsekuensi dan institusi. Jadi kalau hukuman itu sifatnya sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman. Korban mendapatkan eh, apa? Korban mendapatkan keadilan? Murid atau anak akan tercakiti. Maksudnya korban tidak mendapatkan keadilan itu. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi, jadi sesuatu itu harus terjadi. Jadi misalkan kita sudah ada perjanjian dengan siswa, kalau kamu melakukan ini berarti hukumannya ini berarti itu konsultensi. Kalau hukuman biasanya tidak terencana. Sedangkan restitusi, restitusi ini bersifat lebih kooperatif. Jadi kita tawarkan dulu terhadap siswa kita begini begini, aturannya kita tawarkan dulu terhadap siswa, kita kasih solusi baru kita kita kita kasih kesempatan untuk memilih sendiri apa yang harus diperbaiki Kemudian Ini ada beberapa uh, kata yang bisa digunakan kalau negatif Kata negatif biasanya awas kalau, awas kalau dilakukan lagi ya Nanti awas kamu ya Itu kan ancaman umpunan Sedangkan kalau yang bersifat netral Lakukan apa yang saya katakan kalau bersifat positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi bersifat kita lebih membebaskan siswa Mereka memberi kesempatan siswa berpikir sebenarnya apa yang dilakukan itu benar atau tidak seperti itu. Lanjut Jadi hukuman itu bersifat rencana Atau tiba-tiba jadi murid tidak tahu Murid tidak dilibatkan Tentang peraturan itu Dan guru Hanya Murid itu hanya tahunya memberi hukuman Dan kebanyakan sakit hati Seperti itu Kemudian kalau konsepsi Sudah terencana Seperti yang saya ungkapkan uh, tadi Lanjut dulu ya. Sedangkan restitusi Jadi restitusi itu sebenarnya Proses menciptakan kondisi Bagi murid untuk memperbaiki kesalahan Jadi itu diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, menyadari kesalahannya kemudian tahu bagaimana memperbaikinya mencari solusinya kemudian ada janji dari mereka untuk memperbaiki seperti itu kemudian saya ingin sedikit menanyakan apakah ini merupakan hukuman atau konsekuensi mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket dua kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Apakah sebelumnya tidak ada kesepakatan? Kalau ada kesepakatan, baliknya termasuk konsekuensi karena sudah yang ini membersih. Dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi karena ini sudah menjadi ini. Anak sudah tahu sebenarnya mencoret itu tidak lain murid lima belas kali karena tidak menggunakan masker hukuman. Jadi yang terakhir mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi, begitu ya bapak ibu. Kemudian. Jadi, uh, dari konsekuensi dan hukuman itu sebenarnya lebih yang kita biasanya memberikan Selain hukuman dan konsekuensi, konsekuensi tadi itu adalah penghargaan. Beratanya, kalau ada anak kecil, ini nilai like, kamu ngaji sekarang, saya kasih uang atau saya tambahin. Kira-kira menurut Bapak Ibu, penghargaan seperti itu baik atau tidak? Ya. Tidak, karena... Tidak baik, jadi penghargaan itu sebenarnya, menurut apa yang sudah diteliti oleh Alpicon, salah satu penelitiannya itu menyimpulkan bahwa penghargaan itu mematikan kreativitas. Jadi kalau kita misalkan ada anak melakukan sesuatu karena untuk di mendapatkan uh, imbalan, maka sebenarnya kreativitasnya itu tidak muncul secara sempurna. Seperti itunya, karena ada imbalannya itu tadi. Uh, bisa dilanjut Kemudian Sedangkan restitusi Jadi restitusi, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan Namun untuk belajar dari kesalahan Restitusi itu memperbaiki hubungan Merupakan tawaran Bukan paksaan Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan Jadi anak itu melakukan kesalahan tadi Sebenarnya kenapa? Biasanya ada dasarnya Fokus pada karakter bukan tindakan Jadi karakter siswa yang kita uh, Fokuskan Menguatkan fokus pada solusi Dan mengembalikan Murid yang berbuat salah pada kelompoknya Jadi kelompoknya Misalkan Setelah mereka tahu kesalahannya Kembali ke kelompoknya untuk Sharing dengan temannya Bahwa apa yang dilakukan itu adalah tidak benar Saya lanjut Keyakinan kelas jadi Keyakinan kelas ini Bersifat lebih abstrak Daripada peraturan Yang lebih rinci dan konkret Berupa percayaan-percayaan universal Jadi apa yang sudah pernah saya lakukan di kelas Jadi peraturan itu bisa muncul dari siswa itu sendiri Kita berikan tawaran Jadi nanti kita tinggal men, apa Kita tinggal pilih Mana yang pantas, Mana yang tidak Seperti itu dan harus kita ada kontrol waktu. Kita harus menjalannya terus sesuai apa tidak dengan perkembangan waktu itu. Lanjut, Kemudian di sini ada beberapa gambar. Manakah yang termasuk dengan uh, keyakinan kelas? Yang gambar kiri atau gambar kanan, bang? kanan. Kalian kiri kenapa? Kesepakatan, kesepakatan sebenarnya Sama dengan keyakinan Kesepakatan kelas, sama dengan keyakinan nah, dua iya. Kanan yang kiri sama. sama ya Yang kiri Yang kiri merupakan Menjaga kebersihan sekolah Kalau yang kanan kami guru murid yang saling menyayangi Yang kanan ya, kesempatan kelas Apa sudah bisa mulai memahami? Sebenarnya lebih pahami sebenarnya Oke, saya lanjut ya saya lanjut. Uh, Ini ada beberapa video yang sudah saya pernah buat. Sebenarnya saya sudah membuat kesempatan kelas di lima kelas yang saya ajar 8A, 8B, 9A, B, C uh, Mongga diputar sedikit, ini sebab, sudah jadi sebenarnya Jadi sebenarnya, keyakinan kelas itu eh, yang paling bagus itu berkisar antara 3 sampai 7 poin Jadi kalau misalkan anak-anak dengan -anak banyak, berarti diingat kita bilik-bilik lagi Kemudian setelah itu baru kita tepik di kelas Dan itu belum sempat saya lakukan, karena sebenarnya saya meminta siswa untuk mengetik sendiri Kemudian menulis dengan bagus, disusun sendiri, tetapi ini masih belum uh, belum terbujud. Jadi setelah melakukan keyakinan kelas kesepakatan kelas seperti ini, saya minta anak-anak untuk mengajukan ke wali kelasnya seperti itu untuk mendapatkan perbaikan. kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah survival atau kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, bilangin Yang ketiga, penguasaan Kebutuhan pengakuan atau kemampuan Jadi saya ini bisa loh, jadi anak-anak kadang butuh diakui Makanya anak kelas 9 tuh luar biasa Banyak tingkahnya, karena mungkin berarti fase butuh penguasaan Kemudian yang keempat, kebebasan Mereka butuh kebebasan maunya bagaimana mereka ingin menunjukkan seperti itu jadi ini biasanya nampak sekali di kelas 9 antara kelas 8 dan kelas 9 kemudian yang kelima adalah kesenangan jadi mereka butuh uh, kadang mereka jenuh seperti main lato-lato, istilah yang viral seperti ini jadi sebenarnya anak-anak bukan dengan sengaja melakukan kesalahan, kesalahan tapi yang ini karena berdasarkan mereka sebenarnya mempunyai lima kebutuhan dasar ini yang ingin ditemui Uh, kemudian kebutuhan ini sudah tadi membawa lagi. Jadi ini ada beberapa ada kasus guru bilang aku tidak boleh bersenandung selama so mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Itu kebutuhan yang mana bapak ibu dari lima kebutuhan tadi? kesenangan ya kesenangan jadi ya siswa itu sebenarnya butuh merilegkan pikiran mereka seperti itu kemudian yang poin kedua itu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit pakai jepit rambut baru butuh kita itu mandu sehingga sekitar nah, survive ya. Uh, bilangin ya, betul kasih sayang. Uh, bisa bisa, oh ya bilangin kasih sayang Oke okay, lanjut lima posisi kontrol. Lima posisi kontrol kita sebagai pendidik yang pertama adalah pembuka. Jadi kita sebagai penghukum. penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun tebal. Kemudian lanjut, posisi kontrol yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Terus terang saya juga sering melakukan itu membuat anak itu tidak salah, bahkan memaksa anak untuk mengakui salah karena seperti itu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Guru memposisikan diri sebagai teman. Contohnya kata-katanya, "Ayo bantulah, demi Bapak ya." Itu jadi kata-katanya lebih bersahabat. Ini yang masih menurut saya saya pribadi harus belajar banyak. Kemudian yang monitor atau pemantau, jadi kita cukup mengawasi saja kalau ada siswa yang Uh, mengamati, baru kita memberikan uh, masukan. Sedangkan posisi yang terakhir posisi yang terakhir adalah manager ini adalah posisi yang uh, kelasnya mungkin uh, lebih tinggi, sudah bisa memahami, sudah bisa mengarahkan, jadi dengan mengacu pada restitusi yang sudah uh, disepakati seperti itu Kemudian ini ada contoh Jadi ada motif-motif identitas gagal Jadi kalau mengharti menunjukkan atau menanyakan atau menyindir. Kalau penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Kalau pembuatan rasa bersalah itu berceramah. Jadi Kamu sudah mengecewakan ibu bapak jadi sudah langsung loncat kalau teman Saya kira saya sendiri juga harus memperbaiki diri teman Kadang ketiga sengaja harus belajar Pemantau berarti anak kita tanya apa peraturannya Apakah kesepakatannya Kemudian kalau manajer berarti ini sudah Sudah ini Sudah lebih tinggi Ya Posisinya sudah lebih tinggi ini kalau ada uh, memberontak pendendam jadi hasilnya akan menjadi memberontak pendendam menyalahkan orang lain jadi murid tidak perlu ribadinya seperti itu kemudian lanjut ini ada uh, ada beberapa tabel siapakah yang mengatakan saya saya kecewa sekali dengan kamu Berarti ini yang itu. Ya Yang kedua oh. ya, itu Yang kedua Yang kedua Yang kedua Pemur Pemur Pemur Kamu tidak Kamu tidak segitiga restitusi jadi dari kesimpulan dari beberapa teori tadi jadi di 12 segitiga restitusi ada tiga sisi yang, yang perlu ditekankan yang pertama ketika seseorang anak melakukan kesalahan yang pertama menstabilkan identitas jadi kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan kemudian yang kedua validasi tindakan salah jadi sebenarnya anak dia diberikan keyakinan sebenarnya salahnya itu kenapa kok bisa berbuat salah Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan Kira-kira kalau sudah tahu salahnya seperti ini enaknya eh, bagaimana maunya apa itu. Kemudian jadi seketika itu bisa dituliskan juga seperti ini Lanjut Pak Menstabilkan identitas, berarti ya Berbuat salah itu tidak apa-apa Karena wajar, salah satu dongganya seperti itu Kemudian eh, Semua kesan-kesalahan itu Bisa diperbaiki kok seperti itu Jadi, anak tidak mungkin Membuat kesalahan yang sangat-sangat fatal sekali Pasti masih bisa Lanjut, Pak Ya sih, tindakan salah Jadi, karena kita oh sebenarnya Bungu juga pernah melakukan seperti itu, seperti itu. Karena kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi sebenarnya bisa diperbaiki. Salah salah satunya seperti itu. Kemudian lanjut Bapak. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Kalau kamu sudah tahu salah mau di mana, kira-kira ngapain -kira contohnya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kamu, kamu mau jadi orang seperti apa, seperti itu Dan ini adalah beberapa skenario, skenario yang sudah saya uh, coba terapkan dengan mengambil salah satu siswa yaitu Satriagam Bisa dihubungkan Jadi kasusnya ini membuang sampah sembarangan sempurna sebenarnya itu okay. gimana kenapa kira-kira bisa seperti ini terus kabar okay. Berani melihat kejadian itu, tetapi berani tidak melarikan diri. Berani Banyak, mudah-mudahan kita bisa Melakukan terus seperti itu Jadi dari uh, Mungkin ada masukan dari Apa yang sudah skenario yang sudah saya buat Tadi wabah ibu Sudah ini ya Mungkin sudah mulai Mendekati lima puluh ini ya Oke Saya lanjut ya Oke ini adalah inovasi saya mau kan memperlihatkan sebuah inovasi pembelajaran yang pernah saya lakukan bisa sampai ke putar. Jadi ini anak-anak memanfaatkan HP yang dibawa anak-anak tapi sangat luar biasa saya mengelola pengelolaan kelasnya anak-anak ramai tapi mereka senang. Jadi tapi kelemahannya itu kelas agak ramai sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendana siang Adik-adik semua. Hanya sebagai satu. Bapak semuanya. Hadirin. Tadi ini ceritanya anak-anak membuat uh, presentasi tentang materi tetapi berupa video karena anak-anak sekarang sangat lihai sekali kalau untuk permainan TikTok, kalau di pemenset. Jadi saya minta itu ini ada beberapa contoh yang sudah Buat orang siswa yang sudah disetor, jadi ini dibuat secara ketompong. dan ini adalah anak, anak yang luar biasa aktif, tapi ketika disuruh semangat, ini memang suaranya agak Ini ada lagi ya, ada beberapa, beberapa. Anak -anak sangat kreatif sekali. Wow. Diarkan dari semacam. Ya. Sebelumnya ada kontrol, ada penghukum Jadi ketika uh, melihat paparan dan dari Bu Erni, Kami sebagai uh, tenaga pendidik di sekolah Ternyata yang selama ini kami lakukan Lebih cenderung kepada uh, hukum terhadap siswa. Jadi kami setelah mendapat pelajaran ini ternyata dari beberapa itu dari e, lima e, tipe tadi yang terbaik itu ternyata di managerial di manajer, staff, staff manajer. Jadi mohon maaf ini perlu ada perbaikan dari diri pribadi kami sendiri e, untuk memperbaiki e, memperbaiki Membangun karakter siswa lebih bagus Terima kasih Bu Pak Medi mungkin Dari Dari pemaparan Dari pemaparan uh, Dari pemaparan tadi Kita bisa belajar bagaimana kita harus bersikap Bagaimana kita lebih dekat Dengan anak Dan bagaimana kita memperlakukan Kita dihukum Dengan sesuatu yang uh, Secara Kita tidak sadari Itu menekan mereka Harus begini itu dan sebagainya Tetapi uh, Yang di akan lebih uh, membawa kita lebih dekat dengan anak dan lebih sabarlah intinya untuk memperlakukan mereka begitu. Baik terima kasih Bu Refleksi sedikit saja tapi Insyaallah kepada luar. Sobat, dilakukan bohemian dengan metode-metode pembelajaran yang inovatif. Harapan kami nantinya begini: produk anak-anak ke depan itu bisa sopan secara perilaku, tetapi jangan sopan. disampaikan kepada saya eh, semua hampir 75% atau bahkan 95% adalah hal baru bagi saya terintih saya akan berusaha memperbagi apa yang telah saya lakukan selama ini dibandingkan atau dikoperasikan dengan apa yang telah boleh sampaikan ternyata benar, banyak hal yang belum saya lakukan dan banyak hal yang perlu saya perbaiki Um, sekiranya itu dari saya ke depan Semoga kita bisa menjadi Sosok yang Bisa Dijadikan panutan sebagai siswa Bukan hanya sebagai teman Ataupun sebagai manajer Tapi kita menjadi keluarga untuk siswa Terima kasih <tuk> ya. Cek cek Jadi uh, Hasil dari Kegiatan ibu ini menurut saya Luar biasa manfaatnya Jadi kita-kita ini Sebagai guru yang biasa Pasti Ilmunya ya biasa-biasa Kalau tidak diajak begini Mana mungkin jadi guru yang luar biasa Kan begitu ya Contohnya Kita menghadapi anak-anak Lagu antangnya itu Enak kamu salah, kamu harus dihukum kan begitu? Ya, lah ini seharusnya kita berubah, Nah, tahu nggak apa yang kamu lakukan? Nah, tadi kan panjang, kita nggak klaten, kita yang pakai jalur tol saja. Kamu salah, gini-gini hukumanku gini. Nah, itu kan dari sini kurang bagus teman-teman. Ya, yang kita lakukan ini kurang bagus. Besok-besok. Kita perbaiki begitu Cuma yang jadi masalah Anak-anak itu sudah tahu Kalau itu salah Tapi masih mengulang. Nah ini masalah Gara-gara ini sering bikin guru bermasalah nah, akhirnya gurunya Marah-marah nah, ini yang yang perlu kita Tingkatkan mungkin Kesabaran dan kekelatenan kita ya. Karena murid juga tahu Kalau itu salah tapi masih diulangi lagi Gitu sehingga insya Allah kita berubah menjadi guru yang lebih ramah, lebih sabar, lebih laten. Oke okay, semuanya terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu guru, terima kasih pula atas perhatiannya dan masukkan-masukannya jadi menjadi membuat uh, menjadikan lingkungan sekolah kita berbudaya positif itu bukanlah sesuatu yang mudah butuh energi yang luar biasa menguras emosi juga biaya juga ada jadi yang paling mempengaruhi untuk bagi saya itu adalah menguras emosi itu jadi terima kasih saya sampaikan kembali Bapak Ibu semoga apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat bagi kita semua dan memperbaiki apa yang sudah kita lakukan menjadi lebih baik untuk murid kita yang lebih baik berakal. Wabillahi taufik walayha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <San> <San> Nama saya ada tadi bang Saya dari kelas 8B SMPN Negeri 1 Bojonegoro. Saya senang terhadap apa yang dilakukan BM karena beliau tidak memarahi saya, meskipun saya sudah membuat kesalahan. Dan Bernie sangat ramah pada saat jam pelajaran. Terima kasih Bu Erni sudah mengingatkan saya dengan cara bersahabat, sehingga saya tidak merasa dipermalukan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video disimulasi dan praktik baik yang sudah saya. Semoga memberi manfaat dan ide bagi para bapak ibu guru di manapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.